Sebelum mulai, ini ada video copy paste orang Dia akan mencantumkan nama orang yang membuat videonya Jangan lupa subscribe All right. <laughs> Yeah. <laughs> Thank you. Yeah